Selamat datang di Mata Kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas dan mengerjakan exercise 6-strip 1. Itu adalah exercise untuk membuat organisasi unit baru dan juga position baru. Untuk video ini, kita akan membahas lanjutan dari materi tersebut, yaitu untuk hire karyawan baru. Caranya kita menuju ke transaksi di Human Resource, kemudian pilih Personal Management, lalu Administration, HR Master Data. Karena kita akan memasukkan data karyawan baru menggunakan Personal Action, maka kita pilih tiketnya nya PA40 Personal Action. Apabila teman-teman masih ingat dengan pembahasan cara untuk maintain info type, untuk yang single screen, kita pakainya PA30. Kemudian untuk yang cara kedua, ini personal action yang kita akan pakai di exercise. Dan cara maintain yang ketiga itu fast entry, pilihannya yang PA70. Jadi teman-teman waktu di bagian teori pernah disampaikan tentang cara maintain info infotype. Nah, ini single untuk single screen ada di PA30, untuk personal action PA40, dan untuk fast entry itu di PA70. Kita akan pakai yang P40 karena kita akan memasukkan karyawan baru dan datanya kita mau simpan lengkap. Kita double klik P40 Personal Action. Kita akan memasukkan nomor karyawan baru kita 1234 karena kita batch yang pertama kasih tanda 01. Lalu belakangnya ini nomor login kita, saya 00. Teman-teman silahkan ganti uh, dua digit terakhir ini dengan nomor login teman-teman ya. Kemudian untuk tanggal pertama kerja kita isi first day of the current year berarti 1 Januari 2021. Kemudian lanjutkan ke action type hire. Kita diminta untuk mengisi personal areanya ini seribu. Kemudian, Employee group-nya 1, employee subgroup DF. Setelah itu kita pilih action type hire-nya lagi. Pastikan sudah ke checklist ya teman-teman. Sudah ada tandanya. Dia highlight biru seperti ini. Kita execute. Nah, di sini teman-teman perlu memasukkan data... Di info type yang pertama, yaitu info type action ya. Data yang mau diinput di sini adalah tentang reason for action pada bagian ini. Yang diisi reason for actionnya 01. Kemudian, nah ini position. Kita mau tempatkan karyawan ini untuk Uh, memiliki position yang posisinya tuh kita sudah buat di exercise 6 1. berarti kita perlu search ya teman-teman searchnya kita pakai kata kunci sap ini bintang lalu kita tekan tombol continue pastikan teman-teman mencari data yang tadi kita buat Nah ini adalah yang tadi saya buat, di mana organizational unitnya itu sap-a-00, Strip Strip nomor login saya 00, kemudian object name-nya Strip a Strip 00 Ini tepat dibuatnya 1 Januari 2021 seperti yang kita sudah buat di exercise 6-strip 1 atau di video sebelumnya kita sudah bahas. Untuk memilihnya kita klik copy. Sehingga di sini muncul angka nomor position -nya. Ini berarti sudah oke. Okay. Setelah itu kita klik save. Di sebelah kanan bawah ini tombol save-nya perlu diklik Usahakan teman-teman tidak keluar dari tampilan ini ya. Tidak di close. Kita akan lanjutkan ke info type berikutnya yaitu info type organizational assignment. Atau kalau di buku halaman 6 sip 23 nomor 3. Di sini tidak ada perubahan yang kita lakukan, sehingga teman-teman hanya memastikan bahwa organizational plan-nya itu position betul, seperti yang sudah kita buat di exercise 6.1, job key-nya lead trainee, ini juga sesuai dengan yang kita sudah buat di exercise 6.1, dan ini organizational unit kita. Setelah ini dipastikan inputannya benar, maka teman-teman bisa tekan tombol save. kemudian teman-teman pilih yes selanjutnya kita lanjutkan ke info type berikutnya yaitu info type personal data di mana kita diminta untuk mengisi last name kemudian first name lalu ada birth date birth date, birth date ini kita isi sesuai dengan tanggal lahir kita masing-masing ya. Misalnya saya isi 1 Januari. Kemudian selanjutnya tentang marital status. Kita pilihnya yang single aja ya teman-teman. Titlenya juga perlu diisi akan miss. Lalu kita tekan tombol save. Kemudian berikutnya kita masuk ke info type berikutnya yaitu tentang address. Di sini kita diminta untuk mengisi permanen resident kita. Ini banyak pilihan sebetulnya ya teman-teman. Siapa tahu tinggalnya. Ada banyak tempat, tapi di sini di exercise kita diminta untuk mengisi tentang permanen resident. Alamatnya, misalnya saya isi Surya, Sumantri, Lima, Takutnya 40164. citynya Bandung misalkan. Akan nah, trikinya, biarkan Jerman saja ya teman-teman. Lalu kita tekan tombol save. Berikutnya tentang plan Working time, kita pilih yang work schedule rule-nya normal, tidak ada perubahan, jadi kita boleh tekan tombol save. Lalu yang berikutnya ini adalah info type tentang basic pay. Di basic pay ini pay scale kita, grupnya diminta untuk memilih E05. Nah ini adalah grupnya E05 kemudian levelnya 01. Kita lanjutkan dengan menekan tombol save. Kemudian berikutnya tentang info type bank detail. Nah di bank detail ini kita diminta untuk mengisi payment method. Payment methodnya untuk pembayaran gaji kita itu pilih yang C, international check. Kemudian payment currency-nya sudah euro, biarkan, kita tekan tombol save. Nah, di sini berarti untuk exercise 6 strip 2 sudah kita kerjakan, meng karyawan baru, kemudian mengisi data karyawan baru itu menggunakan cara maintain info tab yang kedua, yaitu yang personal action. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.